أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخوة وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة كان من المشركين رضينا بالله الرب وبالإسلام دين وبمحمد النبي ورسوله Subhanallah wa bihamdi, aadaa khalqi, warida nafsi, wazina wa midaa al Bapak ibu budak saudara saudara sekalian, <coughs> alhamdulillah. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan Semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman Bapak, Ibu, ibu dan Saudara-saudara sekalian Apa kabar semuanya? Sehat? Ibu-ibu sehat? Bapak sehat? mana minum kopi pagi hari, masih manis atau pahit hmm. Masih enak sarapan, masih enak tidur, masih enak duduk, masih enak berjalan Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi sehat Wallah, ah, ya. Mari kita bersyukur atas nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersyukur itu artinya kita menggunakan Nikmat Allah itu di jalan atau dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya bersyukur Bersyukur itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah iya Mengucapkan Alhamdulillah bagian daripada syukur Tapi bukti kita bersyukur Jadi segala sesuatu itu kan harus ada buktinya Cinta itu ada Harus ada buktinya Kalau hanya ngomong cinta-cinta cinta saja tetapi nggak pernah bawa apa-apa namanya Gimana kalau dibilang cinta-cinta-cinta Tapi nggak pernah dikasih belanja Gimana Gimana jadi segala sesuatu itu harus ada buktinya. Kalau belum ada buktinya, ya belum terbukti Ya syukur, kita bersyukur itu buktinya nikmat Allah itu kita gunakan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat mata maka ketika kita mensyukuri nikmat mata, maka mata kita hendaknya kita gunakan untuk melihat, memandang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya tidak kita gunakan melihat yang dilarang oleh Allah kalau sampai kita gunakan melihat yang dilarang oleh Allah maka itu namanya kufur itu berkhianat itu. itu berkhianat Begitu juga dengan Kesehatan yang lainnya Baju eh, apa, Termasuk juga harta Kita mensyukurin harta Maka berarti Harta kita itu Pembuktian syukur kita Berarti harta itu digunakan Di jalan yang diridhoi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau orang punya harta, dapat rezeki besar, lalu gelar syukuran, dan kemudian ternyata harta itu justru digunakan untuk membiayai orang yang mabuk-mabukan. Itu namanya koufou, baik mabuk-mabukan maupun mabuk beneran. Nah ini kita bicara soalnya, nanti akan persoalan mabuk-mabuk. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam bab yang baru, babu izalatin najasati Bab menghilangkan najis dan penjelasannya. <tuh> hadis pertama terkait dengan bab ini, Ibnu Hajar Al Asqalani mencantumkan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik ini sudah sering kita ceritakan Anas bin Malik ini Anas bin Malik ini anak seorang wanita janda yang saat itu Nabi datang di Madinah orang banyak memberikan ya ingin memberikan hadiahlah kepada Nabi ingin memberikan suatu semuanya ingin ayo ya Rasulullah ke rumahku dan seterusnya itu. Ini ada orang ibu-ibu datang kepada Nabi ya Rasulullah nggak punya apa-apa. Saya punya anak inilah. Tolonglah ambil saja anakku. Bisa mungkin bisa membantu Anda, nyiapkan sandal, nyiapkan wudhu dan seterusnya. Dan betul, Anas memang begitu. Ya selalu menyiapkan sandal Nabi, wudhu Nabi. Pokoknya kira-kira kalau Nabi itu masuk masjid sandalnya itu dipercayakan atau secara apa kemauan sendiri enggak pakai disuruh. Itu dijaga oleh Anas dan terus Anas ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya juga sang ibu ini memang di sini. Anak itu memang ya sangat terpaut dengan ibunya ibu sangat terpaut dengan anaknya dan memang cita-cita ibu, itu kepada anaknya itu biasanya terwujud mengalir. tapi memang harus ada usaha sang ibu ini rupanya ya ingin anaknya itu alim ingin anaknya ini belajar, menjadi terpelajar meskipun yatim, meskipun kalangan di masyarakat, kalangan yang biasa, atau katakanlah kalangan yang Rendah Tapi ibu ini faham Faham tentang ilmu Faham tentang tingkat Manusia itu ada di mana, Maka ya Ibu ini menitipkan Anas ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya pasti kalau ikut Nabi ya pasti nanti Enggak jauh-jauh Ya Akan terangkat Derajatnya itu tapi sang ibu ini pada suatu saat, ya dia orang, ya katakanlah miskin, suatu saat ngundang Nabi, coba bayangkan, masyarakat biasa tapi ngundang Nabi, ini kan kalau enggak orang yang punya uh, apa, keyakinan yang tinggi, dan apa orang zaman sekarang, punya motivasi yang tinggi dia kan gak berani gitu ngundang Nabi tapi ini wanita memang wanita tidak mengukur status derajat manusia itu pada harta dan juga tidak meng mengukur statusnya itu karena ijazahnya apa paham ngundang Nabi Muhammad SAW yang dimaksud ngundang ya sama dengan kita ngundang makan ya Rasulullah di rumah ada jamuan kecil gitu ada jamuan kecil maka ngundang Nabi Muhammad SAW, tolong datang Nabi memang datang betul datang <tuh> Nabi datang uh, saya agak lupa makan dulu atau doa dulu <tuh> Nabi datang itu sholat sholat di rumah itu sholat dua rakaat dan diajak keluarga itu termasuk diantaranya makanya kemudian Anas cerita bagaimana sholat kalau makmumnya itu satu orang dan di belakangnya ada perempuan itu gimana gitu. hmm. itu di rumah, sholat <tuh> maka Anas di samping nabi yang dua perempuan di belakang gitu. hmm. itu tata cara sholat berjamaah, kalau satu orang yang laki-laki itu di samping kanan di samping kanan perempuan tetap di belakang kalau salah, tidak salah dalam hadis itu disebutkan perempuan berbakang itu dua yaitu ibunya dan neneknya begitu Nabi Salat dan ini menunjukkan juga ya dalam kondisi tertentu salat sunnah itu boleh berjamaah boleh boleh berjamaah dalam kondisi tertentu nggak apa-apa di rumah ayo kita salat berjamaah itu karena salat itu pasti salat pasti salat sunnah, enggak mungkin nabi salat fardu di situ. nabi salat fardu ya ke masjid, gitu, gitu. apalagi rumah itu enggak begitu jauh dengan dengan masjid. maka itu salat salat sunnah, gitu. dan juga enggak mungkin siapa itu ibunya anak itu ngundang nabi pas waktu sholat, ya kan? oleh karena itu ya hati-hati, ngundang orang zaman itu ya bo ya jangan pas waktu sholat, ya enggak gitu. gitu itu nyaingin Allah gitu <tuk> <tuk> ya kan gitu. Nah Allah ngundang ke masjid tuh kita ngundang makan di waktu yang sama. Nah itu nggak kurang pas itu. jangan nyaingin Allah itu. hati-hati. Kecuali kalau di situ dekat masjid dan memang nanti diproyeksikan atau di di, di, di untuk sholat di masjid itu nggak apa-apa kira-kira di sini ada masjid nanti kita sholat bersama dan setelah. Nah, Nabi sholat. Setelah sholat <coughs> ibunya Anas kira-kira uh, kurang puas <laughs> ya Rasulullah tolong doakan dia ini. Gitu. Jadi rupanya ya dari hadis ini boleh memang ngundang orang untuk Mendoa itu. mendoa artinya ya, tapi ya sungguh-sungguh doanya itu gitu, sungguh-sungguh yang diundang memang ya orang yang pantas, yang alim, dan seterusnya. Ya, Rasulullah, tolong doakan dia ini, maka Nabi mendoakannya di antara isi doanya itu, ya Allah, berkailah keluarga ini dan berkayak anas ini, berilah rezeki yang banyak, keturunan yang banyak dan usia yang panjang. Dan ternyata ya betul terkabul. Ya memang doa Nabi itu makbul. Doa Nabi makbul. Ya makan di situ sekedarnya aja, Nabi biasa. Nabi itu orang yang sederhana. Disuguhin apa saja ya dimakan. Itu. Kalau enggak dimakan paling Nabi ya enggak memakannya. Gitu. Dan memang ya jamuan ya biasa saja. Yang sederhana, yang kira-kira ya orang senang makannya nggak harus yang mewah-mewah. -mewa. Kalau masih enak kira-kira ya masih layak dibawakan pulang sebagai berkatnya ya nggak apa-apa. <tuh> itu doanya doa Nabi. Maka betul Anas ini ya di sinilah Anas itu dianugerahi oleh Allah ya keberkahan, ilmu yang luar biasa. Maka hadis itu ya banyak sekali an Anas an Anas an Anas jadi menjadi orang alim rujukan padahal dia aslinya asalnya ya kira-kira pembantu pembantu dan memang para sahabat yang hebat-hebat itu banyak sekali yang awalnya statusnya hanya status pembantu pembantu karena memang mereka dulu berniat ya pembantu itu bukan sekedar membantu dalam persoalan urusan dunia tapi bagaimana bisa nyerap ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallah. maka ilmu yang didapat luar biasa, menjadi rujukan, menjadi rujukan, dan juga hartanya banyak, nggak miskin, hartanya banyak, ditambah lagi oh anaknya banyak, anaknya banyak itu, kalau anaknya banyak ini juga induknya banyak juga, ya tapi ya sesuai syari tetap syar'i semuanya itu. Jadi semuanya itu tenang, damai. Enggak kayak sekarang itu ya kicauannya aja yang banyak kemudian berantakan gitu. Kalau ini Ya, anak-anaknya banyak itu. Ditambah lagi betul usianya panjang sampai sekitar 90-an tahun itu dan hebat gitu. Ini Anas bin Malik. Salah satu diantaranya antaranya Beliau meriwayatkan hadis dia berkata suila Rasulullah sallallahu khamr Nabi pernah ditanya tentang khamr khamr tut khamr yang digunakan atau dibuat menjadi cuka jadi khamr untuk, untuk keposanan minum khamr Terus kemudian direkayasa dibuat menjadi cuka, cuka itu kan untuk campuran-campuran masak dan seterusnya itu. maka Nabi mengatakanlah lah tidak. Akhrajahu Muslim wa wa sahih hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidhi dan Imam Ahmad. mengatakan Hasan, tapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim maka sudah jelas sahihnya. Bapak, ibu, ibu dan saudara-saudara sekalian Dari hadis ini Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Yang pertama Bahwa Khomer itu adalah haram Dan khomer itu Minuman Ya jelas haramnya ini Mutafak Tidak diragukan lagi Jadi khomer itu adalah haram Dan memang ini dulu Pengharamannya memang tidak sekaligus ya, bertahap ya karena zaman dahulu itu rupanya minum Homer itu ya biasa itu mabuk-mabukan itu biasa dan itu salah satu diantara ciri kaum jahiliyah jadi kalau kaum jahiliyah itu minum-minumannya itu mabuk-mabukan acaranya itu membuat orang mabuk, gitu. itu ciri jahiliyah oleh karena itu kalau belakangan ada yang begitu juga ya memang itu jahat <tuh> Homer itu Minuman keras Minuman yang memabukkan Yang terbuat dari anggur Yang terbuat dari anggur Atau juga terbuat Ada juga yang terbuat dari Yang lainnya dari kurma dan juga sinis Tapi yang umum Homer itu adalah Terbuat dari perasan anggur Wasumiyat <tuh> khomron dan disebut khomer liannya tuh khomirul akal karena sesungguhnya khomer itu menutup akal faturotihi maka menutupnya itu menutup akal maka orang kalau mabuk akalnya nggak nggak jalan itu. itu maka disebut dengan khomer <tuh> Oleh karena itu, minuman yang jelas-jelas memabukkan Dibuat dari anggur ataupun dibuat dengan yang lainnya Maka jelas itu hukumnya haram Hukumnya adalah haram Ini mujma alai ini semuanya disepakati ya, Dulu pada awalnya, orang hanya disuruh mikir ya, Pikir aja khumar itu apa gunanya dan tentu manfaatnya, ya ada, ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih besar. Lalu kemudian ada larangan, jangan mabuk, wa antum, wa antum, la taqrabu wa antum sugara, jangan kamu mendekati sholat, Padahal kamu dalam kondisi mabuk, ini memberikan kesan ya kalau mau mabuk agak pagi-pagi lah gitu, <guluh> ya, sehingga zuhur itu nggak mabuk lagi gitu. Tapi kemudian ujungnya di surat e, al Maidah itu jelas Allah ultimatum, fahal antum muntaful. Apakah kalian nggak berhenti juga? Gitu. Dan disebutkan di situ, min amali syaitan itu adalah perbuatan kotor yang merupakan amal dari setan. Maka kemudian ceritanya, nah di sini ceritanya Homer Homer itu, mereka banyak para sahabat tuh punya khomr simpanan banyak sekali. Tapi kemudian turun ayat di surat al-maidah itu semuanya akhirnya dibuang, dibuang sampai disebutkan nyaris banjir banjir banjir khomer, gitu. <tuh> ini itu juga, nah mungkin juga hadis ini apakah boleh kita yang sudah kadung punya khomer ini kita buat cukar, itu, maka Nabi mengatakan tidak boleh. Gitu. Pelajaran yang kedua, ya, itu tadi uh, khomer tidak bisa direkayasa untuk dimanfaatkan. Manfaatan yang lainnya, meskipun sudah berubah, tidak jadi Homer lagi. Jadi, kalau bahannya itu Homer, lalu kemudian dibuat menjadi cuka, maka itu tidak boleh gitu. karena bahannya dari Homer. Maka, sesuatu yang haram tidak boleh direkayasa secara sengaja, dibuat sebagai sesuatu yang lainnya untuk dimanfaatkan pelajaran keduanya kecuali kalau ada kondisi-kondisi tertentu dia berubah dengan sendirinya tapi kalau direkayasa itu tidak boleh dan itu disebut dengan hila namanya. yang ketiga berdasarkan hadis ini berdasarkan hadis ini Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini di tempat ini, menunjukkan bahwa Homer itu najis. Homer itu najis, meskipun sebenarnya di hadis ini tidak ada secara langsung petunjuk yang menyebutkan Homer ini najis, tapi ditaruh di sini karena hampir semua para ulama. Memandang bahawa Khomer itu najis Bahkan Ada yang menyebutkan <coughs> Imam Imam Ghazali Itu menyebutkan bahawa Al-Ijma' ala, ala najjah Para ulama' Ijma' Mengatakan bahawa Khomer itu adalah Najis Ini disebutkan oleh Imam Ghazali Imam Ghazali termasuk Ahli fikih, hmm, belum diketahui <coughs> banyak orang kurang tahu. Kira Imam Ghazali itu hanya ahli tasawuf, tapi beliau ini ahli fikih. Dia punya kitab usul fikih, punya juga kitab fikih dalam beberapa versi. Ada yang sederhana, ada yang menengah, ada yang besar. Khususnya di madhab Imam Ash-Shafi'i. Beliau menyebutkan uh, ijma. Ibnu di dalam kitab bidayatul mujtahidnya mengatakan bahwa al-khilaf syadud yang menyelisih itu adalah aneh, nyeleneh gitu tapi memang ada di kitab Subul salam bahwa karena sulitnya dicari dalil secara tekstual bahwa homer itu najis gitu. maka ya, kitab pengarang kitab Subul salam itu mengatakan ya tidak najis gitu Najisnya itu bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Rijisun di dalam ayat itu adalah rijis secara maknawi. Sebagaimana berhala itu juga disebut rijis. Berhala patung itu kan najis. Tapi maksudnya najisnya bukan najis. Kalau dipegang lalu cuci tangan, bukan begitu kan? Hmm. Tapi perbuatan itu najis. Tapi Allah alam. Karena para ulama itu ijma' ya, sulit kita bantah. Nah hmm. itu. Jadi Khomer itu Najis. Minuman keras yang terbuat dari anggur atau juga minuman keras yang sengaja dibuat sebagai minuman keras, maka itu hukumnya Najis. demikian ada yang bertanya ah. ada yang bertanya ya yeah. uh, itu masalah bahannya itu kan dari anggur bos hmm. tapi kita kan sering makan anggur di bos yeah. itu bagaimana dia bisa sampai haram setelah jadi kambing <coughs> satu kedua di surga kan disebutkan ada sungai-sungainya ya yeah. bagaimana ya Pak Waalaikumsalam Sungai-sungai apa? Sungai anggur Sungai minuman keras Iya Iya bahannya anggur Anggur halal Tapi ketika dirubah menjadi minuman keras Ya jadi haram Kalau makan anggur kan nggak haram Maksud saya nggak memabukkan Makan anggurnya tidak Memabukkan enak, halal tapi manusia nakal ya kan? diperas demikian rupa, terus didiamkan sekian waktu lalu kemudian berubah menjadi minuman keras ya itu yang haram jadi anggurnya halal ya kan anggurnya halal karena anggur tidak memabukkan anggur kan tidak memabukkan nggak tahu kalau orang makan sekilo langsung Mabuk, tapi normalnya kan orang itu nggak makan segilu, ang apa? Homer tadi itu cukup satu gelas itu mabuk, atau nggak sampai satu gelas? Gitu. Padahal kalau kita minum air putih satu gelas gimana? Mabuk nggak? Nanti tidak. Gitu. gitu. Jadi itu sudah jelas, Homer itu sesuatu yang memabukkan dalam ukuran normal, manusia minum, tapi kalau anggurnya tidak ya halal, And nanti di surga iya, Allah kasih kita minuman keras gitu. supaya kita mabuk mabuknya itu maksudnya mabuk positif gitu mabuk enak gitu istilah kan ada memang mabuk, mabuk kepayang itu artinya saking enaknya gitu iya saking enaknya gak apa-apa jadi nanti memang di surga itu karena enak ya, mabuknya mabuk enak, mabuk enak, mabuk kepayang. Itu aslinya sebenarnya ya kepayang itu, aslinya itu mabuk saking kenakannya. Makanya namanya uh, kepayang. Ya Ada istilah kepayang, Apa itu? Ya, mabuk kepayang. Ya. Mabuk yang positif. Jadi mabuk nanti di surga itu mabuk positif karena saking enaknya gitu. Memang halal karena nanti di surga itu semuanya halal. Gitu. Andai kan ada daging babi dan kok itu enak ya bisa terjadi gitu. Jadi di surga itu nanti kan semuanya halal, nggak ada yang haram. Allah sediakan semuanya halal dan enak semuanya dan tidak ada yang membahayakan. Itu tidak ada yang membahayakan. Jangan kan muntah-muntah mabok. Buang air saja tidak. Kalau di dunia kan tidak. Mabok, katanya enak, tapi kemudian muntah-muntah enggak -muntah, karu garan Istri ditempeleng ini-ini, gimana? Ya kacau. Kalau di surga, tidak. Betul. Begitu. Hmm, ada lagi? Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi komer dibuat dari anggur jangan anggur dibuat dari komer kebalik itu nanti itu Alkohol perlu kita definisikan dulu. Alkohol ini apa? Alkohol ini Homer atau bukan? Nah, bukan, kan ya? Kalau bukan, bukan itu. Kita tidak mengandung mengandungnya di dalam beras, mungkin juga ada alkohol, termasuk di anggur tadi ada alkohol, alkohol ya memang ada yang mengatakan khomr dan di sini terjadi perdebatan tapi Allah alam ya saya melihat alkohol bukan khomr alkohol juga dibuat bukan untuk minuman ya kan alkohol dibuat bukan untuk minuman alkohol dibuat bukan untuk minuman sehingga dia bukan khomr alkohol itu jadi aslinya alkohol yang kita beli di apotik apotik itu dia bukan khomr dia bukan minuman sama dengan bensin, hmm, ya kan? bensin itu minuman bukan? bukan, hmm, itu. solar juga bukan minuman, hmm, gitu. maka dia bukan hmm, itu hmm. oleh karena itu kalau kita terkena alkohol itu ya nggak najis, dia bukan Homer hmm, ustadz lah kalau, kalau diminum mabuk, ya itu persoalan lain. <gitu> itu yang salah yang minum, <gitu> itu yang salah yang minum dan aslinya juga nggak ada orang minum itu minum, minum uh, alkohol itu kecuali kalau mau bunuh diri ya kan? gitu. kecuali kalau dia mau bunuh diri sama dengan minum bensin minum solar ya kan? atau minum bygone kira-kira begitu termasuk coba baikon itu minum mati, apakah itu najis? tidak gitu. kalau bahannya bukan dari bahan yang najis jadi begitu, ada beda maka saya cenderung uh, homer ini Aslinya homer itu minuman memabukkan yang dibuat dari anggur. Aslinya begitu. Maka ada yang membatasi harus dari anggur, gitu. Harus dari dari anggur. Ada yang membatasi itu. Tapi di sini disebutkan bisa juga dengan yang lain. Tapi memang digunakan untuk minuman, gitu. Kalau tengah-tengah ya nggak apa-apa. Saya ngambil pendapat dari Sheikh uh, ini Basam. Karena ada yang menyebutkan bahwa homer itu ya dari anggur. Kalau bukan dari anggur, namanya bukan homer. Maksud saya bukan homer aslinya. Bukan homer aslinya. Seperti yang dibuat di sini di sini itu, itu itu homer homer apa? Homer tiruan. Ya homer tiruan. Homer tiruan. Homer tiruan itu apa hukumnya? Ya dia nggak najis tapi kalau diminum memabukkan maka haram meminumnya gitu haram meminumnya sama juga gelas ini dicampur alkohol gak najis tetapi kalau diminum kok memabukkan ya haram karena mabuk haram memabukkannya gitu itu itu saya kira yang lebih kuat gitu. tapi kalau homer kalau Homer aslinya, iya, dia najis. Dan juga kalau diminum, ya otomatis haram. Haram juga. Mabuk ataupun tidak mabuk. Kalau sudah Homer, ya Jadi, Homer itu mabuk ataupun tidak mabuk, minumnya tetap haram. Kalau sudah dia itu Homer. gitu. Kalau itu minuman itu memang sudah digunakan atau disediakan untuk memabukkan. Jadi, memang ini orang sudah tahu ini adalah minuman yang memabukkan maka sedikit atau banyak meminumnya ya haram gitu itu hadisnya begitu memang banyak apa sesuatu yang banyak memabukkan maka sedikitnya juga kalau meskipun nggak mabukkan ya ya haram gitu. tapi kalau yang yang bukan Homer ini sangat tergantung nanti gitu. dia mabuk atau tidak gitu hmm. Seperti itu, itu penelitian persenan-persenan tadi kan untuk ukuran memabukkannya. Gitu. Ya. Maka jangan dipakai. Tapi aslinya ya nggak tahu. Aslinya nggak pakai persen-persenan, ya kan. Aslinya kan begitu. Mana dulu ada ngukur persenan-persenan? Gitu. Ya minuman itu kalau disuguhkan orang kan tahu. Ini minuman memabukkan, gitu Ini kan sudah makrofin. Minuman memabukkan. Gitu. Maka itu ya otomatis haram. Nah, kalau terbuat dari khamer mutafak najis, mutafak najisnya. Kalau terbuat dari anggur, itu. Adapun yang proses-proses uh, kimiawi yang ilmiah hari ini dalam dunia kedokteran, ya saya kira nggak masuk dalam nggak uh, masuk dalam bab khamer yang aslinya ini. Hanya saja kalau kemudian alkohol ini dipakai untuk campuran minuman tertentu sehingga dibuat untuk memabukkan, ya haram. Tapi asli alkoholnya sendiri bukan najis, gitu. dan boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya. Orang membuat alkohol ya bukan untuk minuman keras, paling banter untuk nyuci tangan yang 7, 70% dan seterusnya kan itu gitu. demikian. Oleh karena itu, walau alam, ya saya melihat juga minyak wangi itu kan campurannya ada campuran dari uh, sejenis alkohol dan seterusnya ya insyaallah nggak ada masalah itu bisa dipakai sholat kecuali kalau minyak wangi itu diminum lalu mabuk, ya haram mabuknya tapi bukan najis gitu dan siapa kemudian mau minum minyak wangi itu yang campur alkohol gitu. tapi meskipun itu ada dua juga ada dua versi, ini alkohol ada yang namanya mirip etanol atau apa tapi sejenis sejenis apa minyak-minyak apa minyak ya minyak bensin dan seterusnya itu. oleh karena itu Allah Alam saya melihat yang kuat minyak wangi dan seterusnya itu yang tercampur dengan alkohol atau dicampur dengan alkohol insya Allah nggak ada masalah secara kenajisan itu Tetapi memang Alangkah baiknya cari campuran yang non-alkohol gitu. Untuk menghindari Sesuatu yang terjadi Terjadi ya perbedaan dari Di satu sisi insya Allah Yang non-alkohol ya uh, Lebih bagus gitu Karena kalau yang alkohol itu Kan ada Semprotan-semprotan itu bisa Masuk ke pernafasan kita dan orang-orang yang nggak terlalu kuat ya bisa mempengaruhi. Gitu. Saya sendiri juga terasa kalau pakai yang itu itu kurang enak. Gitu. Tapi kalau yang pakai yang non alkohol relatif lebih lebih nyaman. Gitu. Tapi insya Allah statusnya bukan najis. Gitu. Sebagaimana dokter operasi pakai alkohol dan statusnya tidak ya najis. Gitu. Demikian. Hmm alkohol kalau homer iya hmm. homer ini ada dua definisi tadi yang dibuat dari anggur otomatis mutafak tapi kalau tidak dibuat dari anggur masih juga ada perbedaan tapi saya setuju saya berpendapat bahwa kalau itu memang minuman keras maka statusnya persis dengan homer hmm. jadi status hmm status dia ini, misalnya apa, whisky, ya, ada itu. Ini memang digunakan sebagai pemabuk, ya. maka ya harum sekaligus najis, memang diperuntukkan untuk mabuk, gitu. Seperti di Jawa itu apa, tua iya, memang diperuntukkan untuk untuk untuk mabuk. Sebelum jadi toa itu enak, namanya legend nggak ada masalah tapi setelah jadi tua, memang orang minum itu yang memang untuk mabuk, maka ya haram sekaligus yang kuat ya sama dengan Homer ya najis gitu tapi kalau yang lain yang tidak dibuat untuk memabukkan kok kemudian ada orang mereka yasanya kemudian menjadi mabuk, ya ini persoalan lain berarti haramnya haram memabukkannya kulu khomrin khomrun wa kulu homerin haromun. setiap yang memabukkan itu statusnya sama dengan Homer yang memabukkannya dan setiap Homer itu jadi kemudian menjadi haram tapi mabuknya itu bisa juga ditambahkan seperti Homer seperti home tapi aslinya Homer sendiri itu uh, dulunya dari dari anggur itu gitu. Atau juga minuman yang memang sengaja dibuat sebagai pemabuk. gitu Demikian. Oleh karena itu berkembang, ini persoalan tape. Kan? Tapi itu berapa persen alkoholnya? Saya kira banyak. Ada yang melakukan penelitian. Tape Tapi ya tidak memabuk. Aslinya karena memang itu bukan dibuat untuk memabukkan. Dan kenyataannya, meskipun untuk mengandung alkohol, kalau diteliti... Orang kalau makan secara normal enggak mabuk ya halal, enggak ada masalah. Kalau karena saya belum pernah melihat dan juga umumnya orang belum melihat ada orang mabuk karena makan tapi dalam batas yang normal. Betul. Tapi kalau sekeranjang yang mabuk dan enggak usah tapi nasi juga kalau makan sekeranjang yang mabuk. Kan gitu demikian bisa ditangkap Pak Haji ya nah, gitu. Hmm. Ya. Ternyata dia Iya, memang. Oleh karena itu tape itu jangan sampai 10 hari tape itu normal berapa kita uh, makan tape itu tape itu dibuat dan layak untuk disuguhkan gitu. Iya. ada normalnya, ada kaedah normalnya kalau lebih dari itu berubah dia menjadi sesuatu yang memabukkan dan haram apakah dia najis? Alam. Di najis ya. kalau ngikut pendapat yang semua khomerta tadi najis ya jadi najis tapi kalau dia mengatakan, oh ini bukan, ini bukan Homer asli, ini Homer tiruan, maka berarti sekedar haram, haram diminumnya, tapi tidak najis disentuhnya, gitu, gitu. Dan ini kalau yang tape itu mirip dengan yang tadi, dengan toa tadi, toa, mirip. Gitu. Yang sebelum jadi toa itu baru memang langsung ngambil mungkin baru satu malam kali ya, itu jadi legen itu ya nikmat. Tapi kalau sudah disimpan, sengaja disimpan Sampai 10 hari Jadi toa, ya itulah memabukkan Maka haram, sama tapi juga Kalau begitu, kalau sengaja justru diperas, diambil airnya sampai menghitam Sampai sekian dan kemudian Orang tahu inilah mabuk, ya berarti itu, itu haram Tapi tapenya tidak Sama dengan proses minuman tadi Legen halal Pas jadi toa, haram Sama ini juga Anggur ini, perasan anggur Pas kita peras itu ya halal. Tapi didiamkan sekian hari lalu kemudian berubah menjadi memabukkan, ya haram. Nah, gitu. Hmm. Ya, yeah. Jadi kaidahnya di sini, sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Ingat. Tapi sesuatu yang haram tidak boleh kita rekayasa menjadi halal. Nah, itu dia. Yang hadis tadi ini. Jadi yang halal itu itu bisa berubah menjadi haram, baik dengan sendirinya maupun kita rekayasa. Perasaan anggur, ya kan? Itu kalau kita rekayasa sedemikian rupa menjadi Homer haram, atau didiamkan eh, secara alami lalu kemudian menjadi Homer ya haram. Tetapi kalau sudah menjadi Homer tidak boleh direkayasa menjadi sesuatu yang lain sehingga tidak memabukkan nah, itu meskipun nggak memabukkan itu tetap tidak boleh gitu hmm. sama dengan kira-kira uh, uh, apa bangkai uh, ya, daging kambing halal ya kan hmm. Hmm. tapi kalau jadi bangkai haram kalau sudah sudah jadi bangkai nggak boleh direkayasa gitu kecuali yang kulitnya yang boleh disamak kemarin gitu. kira-kira nah, begitu. Nah, ada lagi? Gimana ini Yang mana ini? Ya, salah, Stuk, maaf, kalau saya Artinya, meminum sesuatu barat yang itu, lebih banyak alkohol yang Oh, oh, oh, perbedaan pohon dan perbedaan jamur. ini kalau minumnya kondisi fisik yang tidak sedang tidak stabil artinya meminum dua botol tiga botol baru meminum. Kalau sebotol tidak, tidak. Iya, karena alkoholnya ada tapi konsistensinya kurang. Nah artinya status minum ini tidak diharapkan. Memang nggak minum alkohol, tapi alkoholnya beda konsistensinya jadi. Iya, hmm. kalau dia ternyata minum normalnya tidak memabukkan, maka berarti dia belum statusnya homer yang memabukkan. Gitu. Hmm. Hmm. Saya kira minum sekaligus botol itu ya kurang normal. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Bagus, was structure apa tahu enggak? Dalam ini ada mengatakan Ini hmm. uh, haram. Ya. Kenapa tidak minuman lain Itu tidak memabukkan. Itu sehat, kesehatan. Enggak, enggak mabuk. Enggak mabuk, sehat. Tapi haram katanya. Ada enggak katanya? Enggak Patokan pertama itu, ini minuman yang memabukkan atau bukan? Begitu. Ini dibuat untuk mabuk-mabukan atau bukan? Ini satu. Kalau minum minuman ini itu terkenal dibuat sebagai mabuk-mabukan sudah jangan. Karena sudah dari namanya Ini minuman dibuat untuk mabuk Tapi kalau minuman ini Bukan dibuat untuk mabuk-mabukan Dibuat sebagai obat Atau jamu Dengan kadar tertentu Dengan kadar tertentu Dan bahan-bahannya itu Bahan-bahan yang halal Bahannya bahannya itu halal Maka ya halal gitu. Sama dengan obat-obatan dokter Kalau kita minum Sesuai dengan anjuran dokter, dan ini kan bukan dibuat untuk mabuk, bukan dibuat untuk mabuk. Maka, kalau kita minum sesuai dengan anjuran dokter, ya halal. Tapi, kalau kita minumnya nggak sesuai dengan anjuran dokter, lalu kemudian kita jadi mabuk, itu salahnya situ, gitu. Haram jadinya, gitu. Tapi, aslinya ya tidak, aslinya ya tidak, gitu. Nah, yang yang apa tadi bir-bir tadi itu ini ini dibuat untuk mabuk-mabukan atau jamu atau apa gitu. Dan juga jangan direkayasa gitu. Jangan pula memang ini minuman yang memabukkan tapi dikasih cap jamu kuat yang nggak bener gitu. Jadi pa masuk pada aslinya. Tapi saya kira Allah alam yang minuman memabukkan itu sudah terkenal ada nama-namanya tersendiri dan memang memabukkan. Yang tidak memabukkan misalnya ini ada misalnya obat batuk. Obat batuk itu ada kandungan satu persen atau bahkan kadang-kadang 2% persen atau sampai lima persen ada alkohol. Apakah itu haram? Saya kira tidak. Ketika diminum sesuai dengan anjuran dokter dan itu bahan yang dipakai adalah bahan yang yang, yang halal. Nah gitu. Minuman itu memang gitu. ada takarannya. Ya dan minuman itu ada takarannya. Lah kalau kita minum sekaligus minum obat batuk itu mabuk. Ya itu ya dosa dia. Itu dosa, tapi aslinya dia tidak haram. Tetapi nah di sini ada tetapinya lagi nah, karena memang ini persoalan-persoalan khilaf, maka memang yang paling bagus cari minuman yang aman. Gitu, ya, yang, yang aman, yang di situ misalnya tidak mengandung alkohol. Ya bagus, itu lebih obat batuk cari yang 0% alkoholnya gitu, gitu ya kan cari yang termasuk juga jamu-jamu tadi cari yang 0% gitu itu yang paling paling aman setidaknya cari yang ada label halalnya gitu karena kalau sudah ukuran persen-persen tadi barangkali hampir semua makanan Minuman itu kalau diteliti ya ada kandungan alkoholnya itu, tapi itu nggak ada masalah karena eh, dengan sendirinya ada, seperti alko, apa, anggur tadi kan, anggur yang masih segar itu, coba teliti berapa kadar alkoholnya, ada kan? Tapi itu ya hal, karena dari dari sananya gitu, dan itu tidak ada rekayasa juga. Hmm, gitu. Tapi kalau orang sengaja ini minuman lalu kemudian dikasih alkohol apa? setengah sendok ya nakal dia itu. itu itu maka menjadi kemudian minuman yang membabukkan dan itu tentu tidak tidak boleh itu kecuali tadi ada tujuan tertentu pengobatan dan selain, dan ini ilmiah gitu ya nggak ada masalah insyaallah meskipun kalau bisa eh, hindari yang beralkohol tadi gitu demikian hmm semuanya punya alkohol ada satu lihat apakah itu bisa murni halal harus penelitian tengok ada label halalnya tidak? Ada label halalnya nggak? ada. Kalau tidak ada label halalnya meragukan. Persoalannya bukan sekedar alkohol atau tidak, karena di situ komposisi untuk membuatnya itu pakai apa? Ini perlu diteliti. Dan saya nggak bisa nelitinya <laughs> Mui di lp nya bisa diteliti. Maka kalau kemudian diteliti nggak ada sesuatu yang haram ya dikasih label halal. <hati> gitu. Oleh karena itu cari dulu, amannya begitu. Karena ini bukan persoalan di situ ada alkohol atau tidak gitu. Kalau kita nggak meneliti, sekarang kita tengok dulu bir ini sebenarnya minuman apa dia? Minuman yang dipakai oleh orang untuk mabuk atau bukan? Kalau ternyata itu minuman dipakai oleh orang mabuk ya jangan. Setidaknya berarti kita sama dengan orang-orang yang mabuk, tasabuk dengan orang-orang yang buruk ya sama gitu. Jangan gitu. Maka minum minuman begitu ya, saran saya cari label halalnya. <laughs> itu bikin, as ibu-ibu nggak ada bir di rumah, <laughs> nggak ada bir, termasuk yang apa minuman-minuman hitam. Itu lihat komposisinya. Kalau orangnya baik-baik melihat ini ya, insya Allah nggak apa-apa, minuman-minuman tradisional dan tidak dikenal sebagai minuman pemabuk. Tapi sekedar jamu misalnya. Ya. Saya kira kalau bahan-bahannya bagus dan orang-orangnya kita tahu di kampung itu membuatnya itu tradisional dan bisa dipercaya ya enggak apa-apa. Seperti -apa, gitu. jamu temulawak. Ya kan? Biasa. Orang di kampung bikin temulawak. Gitu. Orang dulu yang enggak diteliti. Ini kadar alkoholnya berapa enggak. Tapi yang jelas orang minum secara normal enggak mabuk. Gitu. Ya enggak ada masalah. Temulawak, kencur, apalagi itu. Sinom. Kalau di Jawa Cai dan seterusnya, ya aman. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah basi karena 10 hari atau 1 bulan, ya jangan. Kalau sudah kira-kira apa yang mengandung sesuatu yang kemudian membuat mabuk. Gitu. Demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita bersama. Subhanallahumma rabbi alamin. Tika asyhadu alladzillah anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.